today Zakatul Fadl Kudus Allah. baik teman-teman kacang hijaunya sudah matang sekarang langsung kita angkat Ini sudah pecah dan tanya sudah matang SMP petri nih. sudah hari malam, center sudah habis sepuluh ah, nol. kondisi kami ya di malam ini. Oh, buat kacang hijau plus susu lagi. Aduh, ya Allah eh, hmm. eh, Adik, lewat 2, 4 je untuk 2, 3, 2, 3. Ya. Selanjutnya. Ya. Semuanya selesai. Langsung kita makan ini pakai susu. Ini bedah-bedah. Baiklah, cik. Semua sudah selesai, sudah habis, karena lampu baterainya sudah padam. Jadi saya putuskan tidak menginap di kebun malam hari ini. Saya Ajri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.